Hai, ini adalah video terakhir dari rangkaian 3 video pembahasan lengkap soal TOEFL Structure yang diambil dari TOEFL ITP Assessment Series Practice Test Volume One. Ayo kamu kerjakan soal nomor 26 sampai nomor 40 ini File soalnya bisa kamu unduh di deskripsi dan pin comment video ini Let's start Untuk nomor 26 ini pilihan B, there berfungsi sebagai possessive adjective atau kata sifat kepemilikan dan dia menjelaskan noun separation. Jadi, their greatest angler itu adalah kumpulan adjektif yang menjelaskan separation sebagai noun. Lalu, pilihan the definite article sudah betul polanya karena setelah the muncul system sebagai noun. Jadi, jawabannya adalah A. A ini seharusnya berbentuk every nine months. Kenapa? Karena memang kita mengetahui bahwa setelah every itu biasanya muncul singular noun. Tapi ada pola ini, yaitu di mana ketika kita menemukan every, lalu setelahnya muncul angka atau number, maka setelah number tersebut bisa muncul polar noun. Itu kenapa? Jawabannya A, karena bentuk every nine months mengacu pada pola ini. Let's go to number 27. Have found evidence sudah pendul karena setelah have has atau had kita akan menemukan past participle atau bentuk ketiga kata kerja find bentuk ketiganya adalah found evidence adalah noun juga sudah benar berfungsi sebagai objek lalu pilihan c which help cap which sebagai conjunction subject setelahnya muncul verb help lalu setelah help itu bisa muncul phrasal verbs keep out ya lalu keep in jadi bentuknya sudah benar uh, penggunaan the hit in juga sudah benar karena setara dengan struktur sebelumnya the cold dengan the hit lalu keep out berpasangan dengan keep in jadi jawabannya adalah b used to entering karena polanya seharusnya used to enter di mana to di sini berfungsi sebagai preposition yang akan bertemu dengan base verb atau kata kerja dasar so the answer for number 27 is B sekutu number 28 the tree porcupine benar, penggunaan the di sini sudah mengacu ke noun porcupine, lalu pilihan B is found, sudah, sudah benar karena setelah B itu akan muncul past participle atau kata kerja bentuk ketiga. In wooded areas, juga sudah benar, areas ini adalah plural noun yang dijelaskan oleh uh, wooded sebagai adjektif. Jadi yang salah adalah D seharusnya bukan most from, pasangan preposition tapi most of North America. Let's go to number 29. Untuk nomor 29, pilihan A itu sudah benar. Of all glass manufactured, sebenarnya manufactured di sini adalah reduced clause dari which is manufactured. Nah, um, all glass di sini sebenarnya singular karena penggunaan all. Tidak harus selalu setelahnya itu plural noun, juga bisa singular noun. Oleh karena itu, pilihan A masih benar. Is recycled juga sudah benar, karena is disini mengacu pada subjek small percentage (a small percentage ini singular noun). Oleh karena itu, ketemu dengan is verb be yang dikategorikan sebagai singular verb as well. Growing steadily itu juga sudah benar. Steadily disini bentuk katanya sudah benar, sebagai adverb. Adverb itu bisa muncul di posisi manapun, kecuali apabila kita menemukan adverb setelahnya ada noun, conjunction, atau preposition maka bentuk tersebut tidak benar yang kurang tepat adalah pilihan C karena seharusnya tidak memerlukan adanya conjunction, kenapa? karena subjek dari verb are growing itu mengacu pada markets lalu but disini berfungsi sebagai conjunction oleh karena itu, jawabannya adalah C. Number 30, the ocean sudah benar. Penggunaan the definite article itu bisa mengacu baik kepada singular atau plural noun. Jadi, tidak selalu definite article the itu harus singular noun. Bisa mengacu ke plural noun juga. Oceans adalah plural noun. The major source, bentuknya sudah benar juga, source sebagai noun major sebagai adjective of the atmospheric moisture juga sudah benar, noun untuk moisture dan dijelaskan oleh atmospheric sebagai adjective yang salah adalah D, uh, through evaporator sebenarnya di sini lebih ke arti dari kata atau pilihan kata yang digunakan seharusnya bukan evaporator tapi evaporation atau penguapan sedangkan evaporator itu adalah penguap jadi ini adalah soal yang kita harus menentukan Makna dari kata tersebut Only sudah benar karena Bisa ditempatkan di awal kalimat Sebagai adverb Those adalah possessive adjective Insects adalah noun Jadi urutan katanya sudah benar Lalu multiple eyes have Sudah benar karena ini plural noun Yang berfungsi sebagai subjek Dan bertemu dengan plural verb yaitu have good color vision juga sudah benar karena vision sebagai noun color sebagai noun good sebagai adjective urutan katanya sudah betul yang salah adalah b seharusnya highly developed ya. karena develop di sini sebenarnya sebagai adjective lalu highly nya berfungsi sebagai adverb Urutan kata yang wajib muncul Untuk materi word order adalah adverb, adjective, lalu setelahnya akan ada noun Let's go to number 32 The earth's atmosphere function, sudah benar Atmosphere sebagai subject, singular subject, dan function sebagai singular verb Kita bisa lihat dari ciri penggunaan S Apabila verb ditambahkan S itu, atau ES, itu menandakan bahwa verb tersebut similar. Kebalikannya dengan noun. Apabila noun mendapatkan penamaan S, maka dikategorikan sebagai plural noun. Selanjutnya, penggunaan but, but preventing heat from escaping juga sudah benar. Uh, escaping juga bentuk katanya sudah betul sebagai jaren. Yang salah itu adalah b between karena seharusnya admitting berpasangan dengan preposition to bukan between. Let's go to number 33. Untuk nomor 33, the oldest species sudah betul. Ini adalah noun yang dijelaskan oleh superlative adjective oldest. Setelah itu widely grown The most widely grown Itu Betul juga All nut trees juga sudah benar Penggunaan nut dan trees Adalah noun bertemu dengan noun Posisinya sudah betul Yang salah adalah yang A Which produces Karena Sebenarnya tidak memerlukan which Berhubung the elementary tree ini Belum menemukan verbnya Sebagai subjek verbnya adalah produces apabila ada which di sana, maka element tree tersebut belum memiliki verb oleh karena itu jawabannya adalah A sekutu so, nomor 34 untuk A ini sudah benar doing disini sebenarnya reduce adjective clause dari who does aturan reduce adjective clause itu untuk kalimat aktif seperti who does disini who nya dihilangkan dasnya otomatis berubah menjadi in atau doing seperti itu. Summer fieldwork sudah benar, fieldwork sebagai noun. Found disini adalah verb. Bentuk kedua atau past simple verb dari find tenenbaum bound Oleh karena itu yang salah adalah completely karena seharusnya bentuk katanya adalah complete atau adjective untuk noun dari egg let's go to number 35 nomor 35 ini untuk pilihan B was included sudah betul karena ini adalah pola kalimat pasif dimana B akan bertemu dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiga penggunaan in preposition juga sudah benar The first modern Olympic Games juga sudah benar, urutan katanya. Olympic Games itu adalah noun, modern itu adalah adjective, dan first, penggunaannya sudah benar di sana. Yang salah adalah the 14th century, karena seharusnya penggunaan 14th century itu harus ditambahkan definite article the. oleh Karena itu jawabannya adalah A untuk nomor 36 untuk nomor 36 ini ancient tomb sebagai noun itu sudah benar dijelaskan oleh adjective ancient lalu have ini sudah benar karena have sebagai plural verb itu bertemu dengan peanuts dengan penambahan S sebagai plural noun yang berfungsi sebagai Subject. Have been found alongside mamis juga sudah benar, alongside sebagai preposition, Mamis sebagai noun. Yang salah adalah that karena untuk konteks jarak atau kedalaman, atau berada di dalam, itu menggunakan kata deep. Oleh karena itu, jawabannya adalah a Let's go to number 37. Pilihan A sudah benar karena muncul noun setelahnya. Ini adalah pola yang paling sering muncul di soal TOEFL, di mana preposition akan bertemu dengan noun setelahnya. Lalu pilihan C, a conscious effort. Ini adalah noun yang urutannya sudah betul karena conscious berfungsi sebagai adjective of the past pilihan d juga sudah benar karena setelah preposition bisa muncul noun yang salah adalah pilihan b harusnya made perbedaannya adalah apabila kita memakai made atau make lalu apabila kita memakai do, does, atau did dan ya maka perbedaannya adalah kalau memakai made itu akan menemukan setelahnya sebuah hasil ya apabila do did dan itu hanya suatu kegiatan atau aktivitas Nah untuk soal seperti ini memang kita perlu melihat kata setelahnya apakah hasil atau suatu kegiatan conscious effort itu adalah suatu hasil makanya kata yang dipakai adalah made Contoh suatu kegiatan dengan menggunakan dudas atau did adalah misalnya I do teach many students. Nah, di sana tidak ada hasil yang terlihat hanya suatu kegiatan yang dilakukan. Nah, itu jawabannya adalah B. Itu nomor 38. Untuk nomor 38, penggunaan pilihan B. Is second only to, itu sudah benar. Adverb bisa muncul dimanapun, ya. Lalu pilihan C, its importance sudah benar. Importance sebagai noun itu dijelaskan oleh possessive adjective its, ya. Lalu penggunaan s di sana itu sudah benar karena s di sini berfungsi sebagai preposition. S juga bisa berfungsi sebagai conjunction namun dalam soal ini berfungsi sebagai preposition dan setelahnya terdapat noun jawabannya adalah A karena posisi all of itu terbalik harusnya of all karena ini adalah pola di mana terdapat prasa, lalu setelahnya akan muncul noun yang dijelaskan oleh determiner all seperti itu Nah, itu jawabannya adalah A. Let's go to number 39. Pond breakings or making loans, itu sudah benar karena setelah preposition, kita bisa munculkan jaren. Jaren itu adalah kata kerja yang dijadikan kata benda, ditambahkan ing. Loan sendiri adalah noun. Who sudah benar karena menjelaskan customers, itu adalah objek orang, jadi penggunaan conjunction who sudah benar. Pledge personal or household goods sudah betul karena personal sebagai adjektif menjelaskan noun goods. Oleh karena itu jawaban yang kita pilih adalah D. Uh, posisi atau urutan katanya salah. Seharusnya the oldest noun trade trade sebagai noun dijelaskan oleh adjective noun dan adjective oldest. Let's go to number 40 nomor 40, on stage, sudah benar ini bentuk preposition plus noun lalu a series, itu sudah benar, karena series ini bukan plural, tapi ini adalah satu kata, jadi bentuknya singular, memakai e, light comedies comedy sudah benar, ini adalah noun yang dijelaskan oleh adjective light bentuknya plural, karena memang comedy itu adalah countable noun yang salah adalah A karena pasangan to adalah from. Karena itu jawabannya adalah A. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal TOEFL lainnya. My name is Andrian and I'll see you around.